Bunda Asniar, Bunda Intan, Bunda Lia dan juga Bunda Nova dipersilakan untuk memunculkan gambar wajahnya karena ini live dan direkam nanti oleh Bunda Sofia Juga di-upload di Youtube, maka dari itu bersiap-siap Dan kita masing-masing silakan dan selama dalam penyajian materi, suasana kita buat hening sehingga nantinya bisa menyerap apapun yang disampaikan oleh Bunda Sofia. Masih ada waktu empat menit lagi, ya, untuk kita bersama-sama belajar, baik dengan ilmu teknik, atau bisa dengan spiritual, emosional, freedom teknik, dan diharapkan di saat materi sedang berlangsung untuk ayah dan bunda mengatur suara untuk dimatikan semuanya. ini cara mengatur suara dimatikan. Masih ada 2 menit ke depan. Perhatian. Ya. Dan pastikan suara dari Bunda seperti kita. terdengar. Bila belum terdengar, silakan diatur kembali setting audio Bunda. Ya terima kasih Semuanya saya lihat Sudah berada dalam kondisi Atau memastikan Pembionya silakan juga Sofia Untuk bisa menyampaikan Beberapa kata terlebih dahulu Supaya bisa benar-benar memastikan Suaranya terdengar Oleh semua para peserta Ya baik Bapak Ibu sebelum Sebelum kita mulai saya harap untuk dimatikan dulu audio dan juga video ya. Supaya kita nanti fokus di slideshow saya dan juga di wajah saya. Juga di wajah Mr. Awin, oke? Okay? Baik, semuanya sudah terdengar untuk semua peserta. Ya, di sini ada beberapa yang sudah online dan masih berusaha untuk mencoba bergabung. Namun kita sambil berjalan saja Satu menit lagi kita persiapan yeah. ya Allah kita mulai hmm. Di jam 10 lewat 5 menit baik Di sini saya juga menyapa Bapak Ahmad Saiful Yang sudah Alhamdulillah sudah masuk Di dalam grup Google Meet ini ada juga Bunda Nur Hidayah, Alhamdulillah sudah masuk juga, dan terus semuanya berusaha untuk bergabung. Mister Awin, nggak e, bisa di ini ya, Apa wajahnya, kameranya ini, di tegak gitu? Oh ya baik. Ini modelnya landscape ya, potret ya mm -hmm. Baik. Saya coba setting dulu tripodnya. Baik, kita mulai saja, Bunda ya dan juga sahabat Ayah dan Bunda semuanya. Siap untuk dimulai ya Bunda Sofia ya Iya baik Baik. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Semangat pagi, pagi dan pagi Ayah dan Bunda yang dirahmati oleh Allah SWT Luar biasa hmm. Pada pagi menjelang siang hari ini Kita bisa bersama-sama untuk belajar Untuk bersemangat dalam memberikan segala hal apa yang kita punya insya Allah nanti ke depan Dan bersama-sama kita menikmati ilmu dari Bunda Sofia yang memberikan ilmu tentang safe Apa itu safe sederhananya tanahnya itu adalah spiritual dan teknik bagaimana kita bisa membebaskan emosi-emosi negatif kita nah, karena memang pada dasarnya setiap penyakit yang timbul setiap penyakit yang berada di dalam tubuh kita karena memang pikiran-pikiran negatif kita yang sudah tersimpan begitu banyak di dalam tubuh kita sehingga kita perlu lepaskan Ya, oleh karena itu untuk lebih banyak nanti disampaikan oleh Bunda Sofia kita berikan waktu kepada Bunda Sofia dalam memberikan ilmu safe ada pagi menjelang siang hari ini. Kepada Bunda Safia, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, okay, baik. Terima kasih, Mr. Awin, atas pembukaannya. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, kita sebaiknya berdoa dulu, ya. Uh, ini juga saya live di aplikasi UMA, jadi supaya teman-teman yang milenial juga bisa melihat uh, ilmu yang saya sampaikan. Jadi, kita ada dua nih, ada webinar di Google Meet yang secara langsung nanti bisa lihat slide show-nya, dan juga di aplikasi UMA yang dia nanti uh, hanya melihat suara dan juga penjelasan dari saya. Oke, okay. uh, bagi teman-teman dan Bapak Ibu semua di sini, kita mulai dengan membaca uh, Al-Fatihah dulu. Agar acara kali ini berjalan dengan lancar, dan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Uh, kita mulai uh, presentasinya ya, saya akan... Share slideshow di sini. Oke, okay, apakah uh, sudah terlihat uh, slideshow-nya? Bisa di ini, bisa di komen di chat. Slide nya sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya uh, tolong di apa? matikan video-videonya supaya nanti teman-teman uh, yang lain juga bisa fokus untuk uh, apa? melihat slide nya ya, Bapak Ibu. Oke, okay, baik. <tuh> Oke, okay, jadi kita mulai dengan sebuah video dari Chef yaitu video yang pertama adalah kita ini Ya, kita tunggu dulu, ini agak uh, loading ya. Oke, okay. bagi teman-teman yang di rumah selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita uh, mulai untuk uh, sesi sharing tentang save ini ya. Aku mau Banyak langkah. selamat Oke, okay, baik Bapak Ibu dan teman-teman. Tadi sudah mendengar cuplikan mengenai uh, ilmu mengenai save itu sendiri, ya? Apa itu training save? Oke, okay, nah sekarang kita uh, akan lanjut ke video kedua. Masih tentang save, supaya Bapak Ibu dan teman-teman nanti mendapat gambaran, ya. Mungkin teman-teman yang di rumah bisa dengar suaranya. Kalau yang diikut webinar, bisa dengar, eh bisa dengar, dan juga lihat, slideshow dan juga gambarnya, ya. Ahmad Faiz Renudin, Self Founder dan Master Trainer Penulis buku bestseller Self Spiritual Emotional Freedom Technique kecanduan rokok pada 1428 pelajar dan kecanduan narkoba pada 2463 narapidana Ahmad Faiz Zainudi membina rumah tangga bersama istri tercinta Mas Lita Fera dan dikaruniai tiga anak hmm. bersama Anda Mari kita lahirkan 10 juta holistik person dan 5 juta seer untuk membebaskan Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan di tahun 2020 membangun peradaban logos yang mencintai Tuhan memberi manfaat kepada orang lain dan memperbaiki diri terus-menerus Narud, kamu gak lupa. Tadi Pak Irma bawa untuk pemasokan. Oke. Okay. Nah, jadi ini video yang kedua. Kemudian kita akan lihat lagi video yang ketiga. Chef ini udah banyak, uh, banyak yang uh, melakukan yang telah publikasi dan juga bagus sosial, dan sosial. Dan di berbagai ini, daerah, di daerah ya. Dulu Chef ini sangat booming sekali. Nah, kenapa jam, kenapa uh, sekarang ini malah tidak banyak orang yang tahu bahwa ilmu Chef ini ternyata bisa untuk mengatasi berbagai masalah psikis dan juga masalah fisik. Ada dua rekor yang pertama untuk kecanduan narkoba kepada pernah, uh, bar, pilih, dan negeri, lain, pada remaja adek, padam, pada tabik, dan yang padam, kedua adalah uh, kecanduan narkoba ya. Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Semarang, nah. Yogyakarta, Surabaya, Malang dan saya sudah Jompan, banyak Bari, uh, Bari, dibawakan training-nya ke berbagai Malaysia, daerah maupun ke berbagai negara Sampai bahkan sampai ke Arab Saudi juga Terutama untuk para TKI dan juga BNI Bukalanya di sana training, PT Bima, PT Juga berbagai apa, uh, perusahaan dan juga PT. BUMN Bank pernah Bank untuk uh, mendatangkan training share Bank BNI, Bank BRI. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang Seth Nanti akan saya jelaskan itu besok Sementara ini video Suara video preview-nya dulu ya Supaya teman-teman tahu tentang Seth Dulu Seth juga pernah masuk ke televisi Ke media televisi Dan juga media cetak media indonesia rohkos upload peluang usaha suara seberapa ya 1FM, SCFM, Kirmala detikong di ST News, saya tampil beberapa kali di media internasional radio Hong Kong, dan koraan Malaysia. baik baik hmmm uh, uh, sudah lihat ya, uh, preview dengan info itu sendiri jadi Save itu memang sudah uh, 14 tahun ya sejak tahun 2006 Save uh, mulai dari pesantren-pesantren, mulai dari bakti sosial, kemudian Pak Faiz mengadakan training supaya orang bisa uh, mandiri untuk menggunakan teknik Save ini. Kemudian nah Apa itu Save? Save adalah sebuah teknik pemberdayaan diri eraktis yang menggabungkan kekuatan 14 macam teknik untuk mencapai kondisi yaitu healing, sukses, happiness, dan greatness. Nah, apa aja nih 14 macam tekniknya? Kita coba lihat di videonya penjelasan langsung dari Pak Faiz. Oh maaf-maaf, videonya um, Sebentar ya 18 orang yang ikut Belajar, cuma satu Kakak yang aktif Yang lainnya enggak, enggak ikut Gak ikut nah. <tuk> yeah, yeah kami berdua aja sama Bu nah, Video nya ini saya salah memasukkan ini uh, dasar ilmiah save ya jadi ternyata save itu memiliki 14 macam teknik nih bahkan 15 macam yang sekarang terbaru ya jadi banyak teknik-teknik yang ada di save ini dan ini adalah gabungan dari beberapa teknik terapi modern. Kalau psikologi sekarang kan masih konvensional ya. Tapi di SEP ini dia sudah uh, terupdate ilmunya, yaitu sudah memasukkan beberapa macam teknik terapi. Saya lihat berarti bisa tiga op-nya ya. Saya lihat berarti bisa tiga op-nya ya. Saya lihat berarti bisa tiga selama 15 tahun untuk menajar bermacam teknik. Bapak Ibu yang belum di mute suaranya dan, dan uh, video, tolong di mute ya, ya supaya kita bisa kita melihat kita apa video penjelasan dan juga slide-nya dengan baik. Ini ya, Bapak Ibu yang telah menggabungkan lima belas terapi, diantaranya adalah yang pertama adalah NLP, Neuro Linguistic Programming kita juga gunakan yang nomor 2. jadi sepuluh terdiri dari NLP, kemudian be the behavioral therapy. therapy. masalah trauma, kemudian yang ketiga apa itu kita gabungkan juga di teknik ini dengan teknik lubuk terapi, kemudian ada, ada, ada lubuk terapi, yaitu sebuah teknik hmm. untuk memberi makna yang keempat itu menggali akar masalah, jadi ada juga ilmu psikofenosa. Kalau oh, di psikologi, hmm, itu yang kita gunakan hmm. okay. di hari ini untuk cara apa hmm. yang hmm. um, kalau orang-orang itu biasanya dengan cara tapi lebih baik. Kemudian ada alam yang negatif. Kemudian yang ke -8, kita gunakan visualisasi. Ada visualisasi. Kita <tip> kita ada ada pitbull, gestalt terapi. Yang, mahal, yang ingat, itu, itu efektif, itu, ini. Yang ke 10 kita juga gunakan meditation Jenis meditasi yang membuat kita jadi tenang, <tip> <relax. tip> masalah juga bisa dengan mudah. Yang <tip> nah, metode. Kemudian teknik, ada yang sedangkan metode. The... Let go your problems, let go your fear, let go your anxiety. Yang ke-12 kita gunakan provokasi. Yang saya jadis Wells, dan yang ke-13 kita gunakan energi trafi. <tuk> nah, hmm, ini ada tiga lingkungan di tep, yaitu energi trafi, dan, dan, dan kemudian nomor 14 kita gunakan provokasi. Uh, dan, dan yang satunya, satunya adalah provokasi. Kainas yang terbaru. Mungkin bahasanya terbaru, sangat sulit ya, ini ilmiah sekali, karena dasar chef memang dari 15, uh, terapi modern, terpengar. psikologi modern, dan, terakhir, dan, saya pelajari, dan ini, dasar dari, dari warna <tik> <tik> Jadi, uh, sama, kita banyak istilah-istilah dalam e istilah, istilah bahasa Inggris ya. Nah, Bapak-Ibu, dengan 15 teknik terapi yang saya rangkum dari perjalanan intelektual saya ke China, ke Amerika, ke Kanada, ke India, ke Australia, ke Malaysia, dari 15 macam terapi yang sebenarnya sangat komplikatif, kita ramus demikian sehingga mudah untuk Anda dan tetap efektif untuk mengatasi masalah-masalah Anda. Oke, okay. baik uh, video yang ke ke4 ini tentang apa itu self uh, sudah ditampilkan ya. Kemudian, uh, oke, okay. jadi kita lanjut ke Materinya Oke okay. Jadi F itu termasuk dalam Kategori ilmu uh, Energi psikologi ya Bapak Ibu Ini uh, apa Ada yang masuk uh, Sebentar Oke, okay. oke, okay. okay, Bapak-Ibu, jadi SEF itu termasuk dalam kategori ilmu energi psikologi, yaitu bidang ilmu yang menggunakan energi dalam tubuh dikaitkan dengan kondisi emosi maupun fisik seseorang. Nah, jadi awal mula SEF itu, awal mula ilmu SEF berasal dari ilmu yang namanya TFT atau ilmu akupuntur yang menggunakan uh, ketukan jari. Nah, penemu pertamanya adalah namanya dokter Ojen Kalahan. ya Dia seorang seorang dokter dan juga psikoterapi. Nah, dia menemukan chef ini. Awalnya dia menerapi seorang pasien yang bernama Mary. Nah, Mary ini dia uh, punya fobia terhadap air. Coba bayangkan, Bapak Ibu, teman-teman kalau kita takut air, kita pasti nggak akan pernah mandi ya. Nggak akan pernah uh, menyentuh air. Nah, dia bahkan Uh, mungkin ya bisa dibilang tidak pernah uh, mandi dengan air. Mungkin dia mandi dengan, atau dengan tisu basah, atau apa ya. Pokoknya Mary itu dengan fobia airnya itu dia uh, belum pernah mandi, gitu kan. Belum pernah mandi dengan air. Nah, akhirnya dokter Roger Kalahan itu membantu dia, membantu si Mary itu. Dengan cara apa? Dengan cara dia ya, melakukan sebuah uh, ketukan. Ketukan terapi di bagian bawah mata. Nah. Di bagian bawah mata, akhirnya uh, setelah dicoba dengan ilmu yang dia punya yaitu tentang titik akupunktur tertentu itu akhirnya dokter Roger Kalani berhasil menyembuhkan Mary dalam keuntungan waktu komunitas saja, Mary jadi tidak takut lagi terhadap air gitu. yaitu sejarah awal mulanya safe ditemukan dan uh, dia masuk dalam ranah ilmu energi psikologi kemudian nah ini pernah ada seorang anak saat di gempa Jogja dulu tahun 2006. Ya udah lama sekali ini ada seorang anak kecil sedang merokok, usianya masih tiga setengah tahun. Kemudian ditepin akhirnya dia nggak nggak merokok lagi gitu. Jadi therapy uh, ini juga efektif juga digunakan untuk anak-anak. Kemudian, nah. Kenapa chef ini uh, cukup efektif? Jadi, ada uh, pentingnya mempelajari ilmu chef, yaitu karena ilmu chef ini sangat efektif. Kemudian, ilmiah, mudah, murah, cepat, aman, memberdayakan universal dan kompatibel, bisa digabung dengan uh, keilmuan lain maupun bisa dikembangkan dengan ilmu chef itu sendiri. Nah, kita perlu, perlu uh, untuk... Mempelajari dulu nih, supaya kita uh, Bisa melakukan penyembuhan diri Nah, kalau LISWF di, itu disingkat Dengan namanya YAKIPAS yk k i p artinya, ya? y nya adalah Yakin, kita harus yakin dulu nih. Sama uh, Pencipta kita Kita harus uh, apa, Yakin bahwa yang nyembuhin ini bukan diri kita Tapi Allah Kemudian K itu adalah khusyuk. Khusyuk itu artinya Kita fokus terhadap Uh, sakit yang dirasakan atau spesifik terhadap penyakit yang ingin kita uh, lakukan penyembuhannya kemudian i yaitu ikhlas ikhlas kita berusaha menerima dulu nih sakitnya nih walaupun mungkin uh, sakit yang kita rasakan itu uh, tidak apa ya tidak bisa tertahan mungkin tapi kita coba ikhlaskan dulu penyakitnya kemudian pasrah pasrah itu kita ya udah terima aja uh, kita uh, apa menyerahkan semuanya kepada Allah kalau penyakit itu sudah tidak kita mampu lagi untuk uh, apa bagi kita sulit untuk uh, sembuh gitu ya. Dan yang terakhir adalah syukur. Nah, ini syukur ini sangat istimewa ilmu syukur ini ternyata baru 10 tahun belum 10 tahun ya, Baru beberapa tahun terakhir ini uh, di Amerika uh, ini update terbaru dari Pak Pais ya, di Amerika itu ternyata syukur itu yang namanya gratitude ya bahasa Inggrisnya syukur itu itu dan akhirnya orang-orang Barat tuh percaya bahwa doa yang paling powerful itu ternyata adalah syukur loh teman-teman Bapak Ibu jadi kalau kita berdoa itu sebenarnya bukan kita meminta ya Allah saya ingin sembuh dari sakit saya gitu bukan seperti itu tapi justru malah kita harus bersyukur dulu nih Ya Allah, walaupun saya sakit, eh, apa misalnya sakit kepala, Ya Allah, saya tetap bersyukur, masih bisa berpikir, saya tetap bersyukur, masih bisa apa, masih bisa eh, beraktivitas gitu. Nah itu jadi syukur ini penelitian baru ternyata di dunia Barat ya. Padahal kita diajarkan setiap salat di sholat pun kita dulu 17 kali bersyukur ya di sholat itu kita, nah itu makanya kita sangat bersyukur ya sebenarnya uh, Islam sudah mengejarkan kita untuk yang itu dulu baru kita meminta kemudian, itu tadi JKIPS uh, ya yaitu yakin dulu, kucu ikhlas, pasrah dan syukur kemudian mengapa orang mudah sakit Ternyata pemicunya adalah uh, Ada gangguan energi Enggak. di dalam tubuhnya Jadi kalau Enggak. kalau secara ilmu psikologi, energi psikologi Itu ada gangguan energi di dalam tubuhnya Mungkin secara medis dilihatnya adalah ya Sekarang kita corona itu virusnya masuk dulu ke tubuh oh. kita Tapi ada kenapa ada orang yang bisa bertahan dari virusnya Kenapa ada orang yang malah kena dan akhirnya uh, sakit gitu kan kenapa itu di dalam itu terjadi, terjadi, terjadi, terjadi, terjadi, terjadi baru baru uh, virus itu bisa me, apa menginfeksi uh, gitu enggak ada asamnya pun nggak ada uh, maaf manis. ibu uh, tolong di ini ya diemut apa namanya uh, ininya speakernya karena kita Biar tidak mengganggu yang lain Bu, siapa ini ya? Oh ya, Bu Caca ya. Tolong di ini dulu ya. Saya mood dulu. Oke. Okay. Jadi, oke okay, baik. Terima kasih Bapak Ibu telah di suaranya. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke, okay, jadi memang ada gangguan energi tubuh ya. Jadi, kalau kena corona itu bukan dia si virus itu langsung menginfeksi bukan tapi justru malah si virus itu dia uh, Mengganggu dulu uh, energi di dalam tubuh kita dia dengan apa secara, secara ilmiahnya dia melakukan invasi dulu nih ke dalam tubuh Baru kalau kita nggak kuat uh, energi tubuh kita juga lemah akhirnya kita baru kena Sakit koronanya virus kena sakit virus korona gitu jadi kenapa makanya ada orang yang bisa bertahan kenapa juga ada orang yang uh, tidak bisa bertahan apakah usia mempengaruhi menurut uh, kedokteran dan juga menurut medis menurut WHO sebenarnya usia juga mempengaruhi uh, tapi ternyata kalau ada juga orang yang usianya tua atau dia di atas 40 tahun atau 50 tahun itu juga tidak terdampak dengan virus itu loh. Kenapa? Padahal dia beraktivitas keluar. Contohnya dia, uh, mungkin uh, tetangga kita ya, bisa dilihat ada yang sudah usia, tapi kok baik-baik uh, saja. Padahal dia juga keluar rumah gitu ya, mungkin uh, aktivitas um, untuk membeli makanan, untuk membeli kebutuhan, tapi kok dia tidak kena gitu loh. Padahal, padahal yang muda-muda juga ada yang kena gitu kan. Nah ini ternyata adalah, E, faktornya juga disebabkan oleh Gangguan energi yang e, Disebabkan awal mulai Juga oleh emosi juga gitu Jadi sebenarnya segala penyakit Itu diawali dengan e, Emosi dulu nih Kita menerima atau enggaknya Atau kita e, marah atau kita kecewa dulu Baru e, apa, e, Mengganggu energi tubuh kita Akhirnya kita kena sakit gitu. Nah ini salah satu contoh pemicunya ada kesal sama istri atau suami dimarahi oleh bos anak tidak mau belajar didahului oleh pengendara lain yang ugal-ugalan misalnya kalau kita lagi ngendarain motor atau mobil kan kita sering uh, kesel ya marah kalau ada yang apa nyalip gitu ya atau nggak sesuai dengan rambu-rambunya nah itu mengganggu ener, apa emosi kita dulu terus kemudian ada gangguan energi tubuh kita baru kita uh, akhirnya ada dampaknya yaitu bisa marah, bisa uh, apa airnya bisa berdampak pada fisik kita gitu nah nah energi psikologi ini telah dibuktikan oleh dokter William T. Tyler ya jadi ini beberapa penelitiannya, ternyata dari ilmu SEF yang sangat sederhana ini banyak penelitiannya yang sangat kompleks gitu nah ini, jadi energi tubuh kita, itu tubuh kita terdiri dari titik-titik energi ternyata. Nah, ada hanya ada beberapa titik utama yang digunakan dalam terapi safe ini nantinya. Jadi, kita memiliki medan meridian energi. Kan kita sebagai manusia itu sebenarnya diciptakan memiliki tiga unsur utama yaitu ada fisik atau jasad, kemudian ada ruh, dan jiwa. Kalau dalam uh, ilmuwan psikologi, kita mempelajari Jiwanya Dalam ilmu agama juga kita mempelajari Jiwanya, tapi kalau dalam ilmu sains Ilmu ilmiah atau medis Itu yang dipelajari adalah fisiknya Padahal jiwa itu justru lebih penting Dibandingkan fisik, lalu bagaimana Dengan ruh Nah, ruh ini hanya titipan Sebenarnya, jadi ibarat robot Kita itu ada uh, Fisiknya, ro fisik robotnya Itu adalah jasad, kemudian baterai baterai itu adalah ruhnya, kemudian aliran listriknya itu adalah jiwanya, gitu. Nah, jadi kalau ibarat robot itu, baterai itu kan bisa dicabut, bisa dimasukkan kembalikan ke dalam robotnya, sehingga robotnya bisa bergerak. Nah, begitu juga dengan ruh. Ruh kita itu hanya perantara kita untuk bisa uh, bergerak, untuk bisa beraktivitas, beribadah. Nah, ruh itu tidak dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dipertanggungjawabkan itu adalah jiwa kita nantinya. Di, jadi, makanya kita sebagai manusia ini harus memanfaatkan sebaik-baiknya karakter tubuh kita, jiwa kita, emosi kita, pikiran kita, hati kita, untuk berbuat yang uh, sebaik-baiknya, sebagai manusia yang asalnya kuim. Yang dikatakan dalam Al-Quran, uh, surat Atin, uh, ayatnya saya agak lupa, tapi yang jelas ada, di situ dijelaskan bahwa manusia itu sebenarnya uh, bisa jadi manusia yang sebaik-baiknya Itulah manusia yang asanit takwim apabila dia uh, memanfaatkan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Gitu. Nah, ini pusat energi ini kita terdiri dari energi, yaitu ada uh, delta, ada beta, alfa, dan gamma. Dan juga theta dan meta ya. Nah, ini kita nggak uh, terlalu jauh untuk ini. Ini mungkin di hipnoterapi, mungkin Mr. Awin ini udah pelajari tentang medan energi ini ya kemudian oke, okay. nah ini uh, kakeknya dari ilmu SAF adalah TFT, awalnya ditemukan oleh dokter Roger Kalahan kemudian, nah ini uh, setelah kakeknya, ini bapaknya, nah jadi bapak ilmu SAF adalah EFT yang dikembangkan oleh namanya Gary Craig, kita lihat dulu videonya Jadi, ada orang-orang um, yang terkena penyakit seperti sklerosis, eh, kemudian alergi. 80 alergi malah dia memiliki alergi yang sangat banyak. Tapi dengan ilmu EFT ini bisa disembuhkan. EFT stands for Emotional Freedom techniques. and it's an emotional version of don't use Instead, emotional issues. Jadi emotional tidak menggunakan jarum ya. Jadi tempatnya kan dari tetapi tidak menggunakannya rumah, kita nanti menggunakan uh, dari kita untuk mengetuk titik-titik kumpul, tetapi supaya medan energi itu stabil di Mungkin teman-teman yang di rumah kurang paham ya suaranya dalam bahasa Inggris Fikurnya maaf Karena sekalian Jadi supaya teman-teman bisa Dengar suara saya Tapi insya Allah nanti kalau saya ada Open webinar saya share Linknya di post di clear emotional issues At a level Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body, called meridians. If they're But not falling well, well, the body's, body's health is not too well. And, and what I tell when something very it really it is very stunning, if we stimulate these meridian meridians and have things on them with our fingertips, it tends to balance things out, and people that would have an intense emotional issue, it would just fade. Sometimes it would happen in minutes. Oke okay, kita percepat uh, videonya ya mungkin ini ada video tentang orang yang dia skler sklerosis jadi dia uh, kecelakaan jatuh duduk kemudian dia jadi cacat tidak bisa jalan lagi dia udah tua usianya udah lima puluh tahun gitu jadi akhirnya dia dioperasi semua itu yang pinggir belakangnya itu dioperasi sampai pendek beroperasi, operasi gitu nah setelah itu dia rasanya teri tapi dengan cara save dengan cara EFT ini dia bisa sembuh penyakit penyakit rasanya nyerinya hilang dan dia bisa jalan dengan lancar dan usianya pada waktu itu adalah 50 tahun nah kemudian ini yang paling menarik adalah penelitian tentang darah jadi kalau kita lihat darah kita ternyata bergerak sesuai dengan emosi kita teman-teman, bapak ibu jadi ini darah yang bersih itu Dia mengalir uh, Dia lancar Tapi kalau dia kena alergi Dia akan menggumpal darahnya <San> Kemudian Orang yang darahnya menggumpal Dilakukan uh, EFT Dan okay, akhirnya uh, Terbukti bahwa darahnya lancar kembali Oke, okay. jadi ini uh, gambaran tentang EFT ya. Oke, okay, kita lanjut. Kemudian ini selain untuk penyembuhan, apakah saya bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi, ternyata bisa oleh uh, kakaknya ilmu SAF namanya SAF uh, EFT for Peak Performance oleh uh, Bapak yang namanya Pak Steve Wells ini dari Australia. Nah, kemudian ini baru Pak Faiz yang mengembangkan ilmu sef ini. Nah, ini ada gambar kalau misalnya otak kita eh, apa medan energinya bagus itu gambarnya berwarna biru. Biru seperti ini. Tapi kalau misalnya kita eh, kacau pikirannya atau apa kurang bagus otak kita itu eh, terlihat di yang namanya alat elektroes Encephalogram ini Dia akan berwarna merah Atau orange gitu ya Nah ini ee, Bahaya kalau kita e, Sampai e, berwarna merah Atau orange, kenapa? Karena Ini berarti ada gangguan energi di otak kita gitu. Di, dan ini Berpengaruh pada e, tubuh kita nantinya Nah ini Bisa tentang darah Ternyata darah kita kalau misalnya itu normal, itu uh, apa bergerak dengan lancar. Tapi kalau misalnya, uh, apa namanya, tidak normal, dia akan menggumpal. Jadi, sel-sel uh, darah itu menggumpal. Kemudian, kalau sedih, dia akan membentuk seperti tetesan uh, air mata. Ya, teman-teman, ini kalau tetesan air matanya bentuknya seperti oval gitu ya. Nah, itu ternyata setelah diteliti, kalau darah kita, apa namanya? Uh, apa berbentuk tetesan uh, apa sedih jadi berbentuk seperti tetesan air mata kemudian kalau misalnya merasakan jatuh cinta nah bagi teman-teman muda yang uh, apa merasakan falling in love dengan seseorang nah ini darahnya ternyata uh, berbentuk uh, apa saling mendekat satu sama lain gitu jadi orang, -orang jatuh cinta itu dia namanya dusel atau senang apa sendu senang dusel gitu ya bahasa Jawanya Nah itu jadi darah, darah darahnya berdekat sel-sel darahnya berdekatan satu sama lain kemudian kalau misalnya sedang berdoa itu sel darahnya mengeluarkan cahaya bercak-cak cahaya Nah makanya kenapa kita sebagai manusia itu udah Allah ciptakan alatnya kalau kita Berdoa itu bahkan aliran darah kita pun bercahaya gitu Nah ini riset tentang doa Jadi hmm. Hmm, orang barat kan tidak percaya ya Dengan yang namanya uh, spiritual atau ketuhanan gitu ya Mereka lebih percaya dengan dirinya sendiri Dengan keilmuan yang mereka miliki Nah ada seorang dokter ateis yang dia uh, Akhirnya percaya tentang spiritualitas Setelah dia menemukan Pasiennya yang uh, habis dioperasi penyakit jantung kronis Dan dia uh, sembuh dengan waktu yang sangat cepat Padahal usia pasien tersebut sudah uh, sudah tua ya cukup tua Mungkin di atas 50 gitu ya Nah dia akhirnya bertanya dan uh, pasien itu menjelaskan bahwa dia uh, Sebelum dan sesudah operasi dia melakukan berdoa Nah akhirnya di situ dokter uh, Namanya dokter Leridosi ini melakukan penelitian tentang doa. Jadi dia ya ada sekelompok orang ya, yang satu sekelompok pasien yang satu diberikan doa, yang satu tidak. Jadi setelah didoakan yang satunya dan satu tidak, pasien yang didoakan jauh lebih uh, pulih dibandingkan yang tidak didoakan. Nah, kemudian akhirnya uh, doa dan spiritualitas dipakai lagi di fakultas di Amerika di apa Fakultas Kedokteran di Amerika doa dan spiritualitas itu menjadi mata kuliah utama di sana oke, kemudian riset tentang doa ini, kalau teman-teman dan Bapak Ibu tahu tentang buku Masaro Emoto yang tentang elemen air elemen partikel-partikel air itu ya itu bagus bagus banget itu, jadi kita bisa lihat ternyata air juga merespon doa ya merespon kata-kata yang baik Nah, dan tubuh kita terdiri dari 70 persen uh, 70 air ya. Apalagi di otak kita itu hampir um, uh, sebanyak 70 persen air ya di otak kita itu. Jadi apabila teman-teman atau Bapak-Ibu melakukan kata-kata uh, yang buruk, maka tentu akan mempengaruhi keseimbangan uh, energi dalam tubuh kita. Tapi kalau kita melakukan kata-kata yang positif, dengan berdoa, dengan berpikir yang positif itu akan uh, mempengaruhi energi, energi dalam tubuh kita air di dalam tubuh kita itu juga baik gitu nah apalagi uh, dia juga meneliti tentang air zam-zam air zam-zam ini ternyata partikelnya sangat padat dan juga sangat indah gitu ya setelah diteliti oleh dokter Masaro Emoto dan air terbaik adalah air zam-zam Kemudian, nah sekarang kita uh, sesi praktek ya. Yang pertama ini kita, oke, okay. sesi praktek, oke. Okay. Yang pertama, kita lakukan dulu yang namanya setup. Boleh diikutin, uh, uh, diikutin uh, gerakan saya ya, yang pertama, dengan menekan uh, bagian kiri dada kita, ditekan di situ, namanya setup, itu itu adalah e, kalau ketemu itu bagian yang sakit, nah itu titik namanya titik source spot atau titik e, untuk melakukan setup ya. bisa juga setup dilakukan di e, apa e, bagian karate chop namanya, jadi di apa namanya sisi sebelah tangan kita ya, ini di sebelah kelingking ini bagian apa sebelah klik ini nah ini di apa di ketuk-ketuk seperti ini nah kita menggunakan dua jari kita cukup dengan menggunakan dua jari kita kemudian diketuk-ketuk seperti ini oke okay. nah itu titik yang pertama bisa di sini atau di sini untuk melakukan setup kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya tune in atau niat nah niat itu harus benar-benar spesifik nah dengan cara apa dengan cara melihat uh, lokasi sakitnya di mana nih misalnya lagi sakit kepala nih kepala sebelah mana kanan atau kiri depan atau belakang Nah, ini spesifik supaya kita fokus untuk uh, apa namanya berdoa pada lokasi yang spesifik gitu. Nah, doa itu kan juga perlu tadi yang rumus KIPAS yaitu yakin khusyuk. Nah, khusyuk itu fokus untuk apa bagian yang sakitnya gitu Kemudian ukuran sakitnya, ukuran sakitnya itu dari skala dari 0 sampai 10. Misalnya kalau sakit kepala banget berarti dia bisa 10, kalau dia paling cuma pusing-pusing sebentar nah itu bisa lima Nah itu di apa di ukur rasa sakitnya seperti apa. Oke, kemudian niatnya adalah Ya Allah, meskipun saya sakit apa, misalnya, saya ikhlas, saya menerima dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Oke, nah kita mulai prakteknya ya, supaya lebih enak. Hmm. Oke, supaya lebih enak. Ininya di saya matikan dulu. Ini ada Oke, okay. Bapak Ibu atau teman-teman ada yang punya keluhan? Mungkin sekarang ada yang lagi sakit kepala, atau ada yang lagi apa pegel-pegel uh, mungkin, atau ada yang lagi uh, apa? Misalnya, coba di chat saja di sini. Di chat bisa. Ya, coba di-chat ya, kedengaran ya suara saya ya. Ya, jadi coba uh, di-chat sakit apa saat ini. Kita akan melakukan sesi praktek singkat ya ilmu sef Sakit di persendian lutut, oke okay. Bu Nabila. Sakit kepala, oke. Okay. Jadi kita fokus ke uh, sakitnya masing-masing ya, oke. Okay. Kita fokus ke sakitnya masing-masing. Misalnya uh, kita contoh Bu Umi nih, lagi sakit di persendian lutut. Bu Umi uh, sakit lututnya eh Skalanya berapa nih e, Dari 0 sampai 10 Skalanya berapa Jadi Bapak Ibu semua coba lihat Coba dirasakan di Dirasakan ya e, Dari 0 sampai 10 skala sakitnya berapa 5, oh, 5. Oke okay. skala sakitnya 5 Oke okay, sekarang kita lakukan e, Tapping Bapak Ibu Yang lainnya e, fokus di sakitnya masing-masing ya Oke Bu Umi coba uh, apa uh, di lututnya itu dirasakan sakit di persendian lututnya sebelah kanan atau sebelah kiri kanan sebelah kanan oke okay, yeah. uh, lebih spesifik ya sebelah kanan di lutut sebelah kanan oke okay, jadi nanti niatnya di lutut sebelah kanan Bapak Ibu juga gitu kalau yang sakit kepala misalnya uh, sebelah mana kanan atau kiri depan atau belakang nah itu harus spesifik kalau buat kepala lebih spesifik ya, misalnya sebelah kanan depan, karena kepala kan ada apa namanya sisi depan dan belakang, kanan dan kiri ya. Jadi ada empat sisi, jadi harus spesifik. Kemudian untuk sakit lainnya, misalnya pegel-pegel, pegel-pegel, apanya nih pinggangnya atau apa bahunya, nah itu harus spesifik gitu. Oke, okay. nah kita sekarang melakukan sesi praktek. Pertama Bapak-Ibu teman-teman pegang ya Di bagian Sebelah kiri ini Dekat jantung uh, Dilakukan dengan dua jari Kemudian ditekan seperti ini Ditekan Sambil diputer-puter uh, Ayo coba diikutin Nah di situ ketemu gak rasa sakit Di bagian sebelah situ Nah itu namanya adalah titik spot yang ketemu rasa sakitnya ya Coba Bu Umi diikuti ininya yeah. Praktiknya Oke, okay. nah kemudian, nah kemudian diputar-putar atau ditekan uh, ber, berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti uh, tawaf ya, seperti kita tawaf. Nah itu ber, berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, okay. nah kemudian sambil ditekan kita niat ya Allah. Ya Allah. Meskipun itu apa yang dirasakan sakitnya disebutkan meskipun um, sakit. sebelah ya meskipun uh. lutut ya allah meskipun lutut sebelah kanan saya sakit ya allah meskipun lutut sebelah kanan saya sakit saya ikhlas menerimanya saya menerimanya saya pasrahkan saya pasrahkan kesembuhannya ya allah kesembuhannya, ya allah nah Uh, niat seperti itu sebanyak tiga kali kita ulang lagi ya Allah oke, meskipun tersenyian lutut saya sebelah kanan sakit saya ikhlas ya. menerimanya saya pasrakan ya. kesembuhannya ya Allah ya oke okay. ya Allah uh, meskipun lutut sebelah kanan saya sakit saya ikhlas menerimanya saya pasrahkan kesembuhannya ya Allah oke okay. nah kita sudah niat sebanyak tiga kali ya kemudian kita Uh, taruh uh, telapak kedua telapak tangan di uh, atas paha dengan posisi rileks dan tenang kita bayangkan sakitnya ini namanya teknik afirmasi ya jadi kita bayangkan rasa sakitnya ya Allah kita bayangkan sakitnya Oke okay. kita bayangkan sakit sekali rasakan sakitnya ya Allah sampai kita nggak bisa beraktivitas sampai kita sulit untuk uh, beribadah juga. Kita rasakan, oke, okay, baik-baik. Setelah dirasakan, kita lakukan tapping, oke, okay, buka matanya. Sekarang kita lakukan tapping. Yang pertama, titik yang pertama adalah titik di atas kepala, ambil diketuk-ketuk, diketuk-ketuk, ya Allah. Ya Allah, saya, saya pasrah menerimanya, ya Allah. Nah, kemudian Allah, saya ikhlas, di saya ikhlas, ujung alis, ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah menerimanya, ya Allah. Sambil diketuk-ketuk, ya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman. Kemudian di pangkal alis, ya Allah, Allah saya, saya, ikhlas, saya ikhlas. Saya pasrah. Saya pasrah. Kalian menerima rasa sakitnya ya Allah, kemudian di bawah alis, eh di bawah alis, di bawah mata, maaf. Ya Allah, saya, ikhlas, saya pasrah, serahkan keseruannya padamu ya Allah, sambil dirasakan ya sakitnya, sambil benar-benar kita berdoa dan memohon kepada Allah, kemudian di bawah hidung. Ya Allah, saya ikhlas benar, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya Ya Allah. Kesembuhannya padamu Ya Allah, oke di bawah mulut, Ya Allah, saya ikhlas, saya pasalah, saya serahkan kesembuhannya kepadamu Ya Allah. Kemudian di antara tulang selangka ya yang menonjol ini, salah satunya boleh. Ya Allah, saya ikhlas, ikhlas, Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah. Kemudian di bawah ketiak. Di bawah ketiak yaitu ada kalau diketuk-ketuk tuh terasa sakit. Nah, itu titik uh, akupunturnya ya, teman-teman. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya kepadamu ya Allah. Kemudian di bawah dada ya di bagian uh, bawah dada tulang rusuk ya Allah saya ikhlas ya saya pasrah ya saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah di bawah ya Allah. di bawah dada ya, ya nah itu diketuk-ketuk nah itu ada yang terasa sakit itu ya, gitu, ya. ya oke okay. setelah itu kita uh, uh, bersyukur alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Oh ya, tarik nafas kita tarik nafas sambil mengucapkan alhamdulillah nafas yang dalam-dalam kemudian, dalam. kemudian alhamdulillah tarik nafas lagi yang dalam kemudian alhamdulillah tarik nafas lagi yang dalam kemudian alhamdulillah oke baik jadi uh, Bu Umi Sakit lututnya skalanya dari 5 jadi berapa sekarang? Udah menurun? Coba dijala, buat jalan. Mungkin bisa dibuat jalan sebentar, dibuat berdiri. Ya, gimana rasanya? Lumayan, ada ada perkembangan. Ada perubahan ya? Yeah, oke alhamdulillah. Kemudian yang lainnya yang merasa sakit tadi kepala atau uh, apa tadi uh, di bagian siku ada perubahannya kah? Ini, ini. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mungkin bisa di chat. Ya yeah. yeah, ini ada Bu Tris ini ya. Bu Tris ini ya. Sakit kepala sebelah kiri, punggung kiri rasanya panas. Nah, ini kita satu-satu dulu. Jadi, uh, tidak uh, tidak langsung semuanya ya. Karena kita fokus ke sakitnya satu-satu dulu. Oke, Alhamdulillah kalau sudah banyak yang ada perubahan ya. Jadi, ini bisa dilakukan praktiknya ke diri sendiri maupun ke keluarga. Cuman memang uh, di sesi ini kan kita... Waktunya cuma sebentar dan kurang mendalam ya. Nanti saya akan ada buka kelas untuk uh, supaya pendalamannya supaya bapak ibu bisa apa bisa mengikuti bisa mengikuti kelasnya. Nah, ini uh, mungkin ada yang lainnya yang udah ada perubahan setelah ikut sesi terapinya. Memang kalau kita mengikuti benar-benar sesi terapinya, insya Allah pasti ada perubahan. Bu. Bahkan eh, ada alumni kita yang juga sakit kronis seperti stroke dan jantung, mereka eh, pemulihannya lebih cepat. gitu. Hancur, hancur, hancur. Mm -mm. Jadi memang bahkan anak eh, anak autis pun mereka dilakukan terapi, justru malah dengan metode safe ini lebih cepat. Cuman masalah utamanya adalah metode safe ini kurang diakui, di... Uh, himpunan psikologi ya karena metodenya masih dari barat dan di psikologi belum banyak penelitiannya di Indonesia jadi um, kurang diakui tapi uh, Save ini sendiri sudah di bawah sudah di bawah Kementerian Kesehatan nanti rencananya akan para alumni sudah di bawah legalitasnya di bawah Kementerian Kesehatan jadi itu kabar baiknya uh, ilmu Save ini gitu nah Mungkin di, ada yang ingin, oke okay, baik, ini uh, sesi uh, terapi dan juga sesi pemberian materinya Alhamdulillah udah selesai, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab Mungkin ada yang ingin bertanya tentang sef sendiri, tentang cara terapinya Ini yang saya lakukan, terapinya baru setengahnya ya dari uh, keseluruhan ilmu self. Nanti ada beberapa materi yang Semu, semuanya full gitu, uh, apa materi terapinya gitu, sampai pada tahap uh, bagaimana kita bisa menghilangkan trauma dengan metode uh, safe ini gitu. Oke, okay, uh, mungkin ada yang ingin bertanya Bapak-Ibu atau teman-teman yang di rumah Ada yang ingin tanya? bisa di bisa di apa di chat ya bisa diketik di chat ingin tanya tentang ilmu uh, terapinya mungkin uh, berapa kali atau uh, apa mungkin apakah bisa diterapkan pada anak-anak atau apa ada yang ingin bertanya Ya, jadi uh, ilmu SEF ini bisa diterapkan di uh, uh, selama itu makhluk hidup, bisa diterapkan di semua uh, semua makhluk hidup ya. Bahkan uh, pernah dilakukan pada tanaman, jadi tanaman itu tadinya layu, tadinya dia kurang berkembang, tapi akhirnya dengan terapi chef ini tadi terapi chef ini kan tidak hanya sekedar terapi ketuk jari ya nanti kita juga banyak ada belajar tentang loving kindness bagaimana kita uh, hati ini penuh dengan cinta kepada orang lain nah cinta itu ternyata bukan cinta cinta aja yang kita cinta dengan sesama manusia aja tapi juga sesama makhluk allah gimana kita menata hati kita supaya kita bisa menyebarkan kasih sayang kepada orang lain sehingga kepada makhluk lain sehingga Uh, mereka yang kena vibrasi Hati kita bisa Apa ya uh, Feedbacknya positif terhadap kita Nah itu nanti namanya ilmunya loving kindness Kemudian ada Self compassion, self compassion itu apa Nah itu Cara kita menyayangi diri kita sendiri Selama ini kita merasa bahwa Kalau ada sesuatu yang Kurang berkenan dengan diri kita Kita pasti menyalahkan diri kita Nah ini membuat kita, diri kita juga Butuh di apresiasi butuh dicintai gitu dengan cara apa dengan cara terapi self compassion. Itu jadi ini baru sekedar icip-icip lah istilahnya untuk ilmu save ini baru uh, 10% ya. Jadi masih ada 90% ilmu self yang lain yang nanti akan diajarkan di kelas pendalaman materi, materinya. Oke, ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, berapa kali seminggu kita terapi. Nah, kalau terapi diri sendiri yang kita lakukan adalah merapi dengan sendirian, itu bisa beberapa kali sampai benar-benar uh, apa sembuh, sampai benar-benar pulih. Tapi kalau misalnya kita menerapi orang, orang lain, ini yang tidak boleh lebih dari tiga kali. Kenapa? Karena nanti orang itu akan jadi tergantung, ketergantungan dengan kita. Makanya, lebih baik orang itu diajarkan caranya, kemudian dia terapi sendiri. Kalau menerapi ke orang lain, tapi kalau menerapi untuk sendi diri sendiri, itu bisa beberapa kali. Bisa, tapi kalau untuk orang lain hanya cukup uh, maksimal tiga kali saja. Itu, apakah orang lain itu juga termasuk ini ya? Uh, keluarga, anak itu cukup tiga uh, kali saja ya. Kalau um, jadi... Kalau anak-anak mungkin bisa diajarkan Sambil diajarkan gitu Sambil didoakan juga Jadi dia nanti mengikuti kita gitu Kenapa? Supaya uh, dia uh, Juga anak-anak itu tidak nanti Ketergantungan malah sama Kitanya sebagai yang penerapinya gitu Kan, kan ini um, uh, Chef ini kan mengajarkan kita Tergantung kepada Allah Jadi supaya kita sembuhnya ini Karena Allah bukan karena terap, Hasil terapi orang lain Atau bukan karena bisanya diri kita menerapi sendiri gitu, jadi tetap tergantung kepada Allah nah, apakah terapi safe ini bisa menambah kecerdasan dan kesuksesan kalau bisa gimana cara penerapannya iya, jadi bisa, jadi uh, kalau untuk meningkatkan kecerdasan dengan terapi safe ini kita uh, juga ada apa materi lainnya, jadi ada yang namanya audio subconsciousness jadi audio untuk Hmm, alam bawah sadar itu nanti akan meningkatkan apa namanya kinerja otak kita jadi otak kita kan selain dikasih suplemen makanan tapi kalau kita makan dan minum udah bagus tapi kalau misalnya kita stimulus atau uh, dari lingkungan yang itu buruk tetap aja nggak bakal maksimal kan terserap makanan dan minuman itu yang bergisi itu jadi mencerdaskan otak kita nah makanya dengan cara save ini nanti juga ada nih apa uh, audio subconsciousness atau audio alam bawah sadar yang meningkatkan kinerja otak kita menenangkan otak kita gitu kalau untuk kesuksesan sendiri uh, ya tadi dengan cara kita kita menghilangkan trauma trauma kita menghilangkan uh, apa uh, memulihkan uh, trauma memulih memilihkan emosi kita maka kita Insya Allah akan bisa menjadi manusia yang potensinya keluar tapi kalau kita masih punya trauma masih punya rasa uh, misalnya kita punya enggak bisa maafin orang nih susah nih maafin orang itu karena udah pernah berbuat kesalahan yang uh, membuat kita rugi banyak gitu kan Nah itu dengan ilmu safe nanti diajarkan bagaimana caranya bisa forgiveness memaafkan gitu dengan sambil diterapi akhirnya emosinya akan berkurang, itu namanya juga ada uh, metode uh, peace personal prosedur. jadi gimana kita uh, menghilangkan 50 em, hambatan emosi negatif, minimal 50 ya hasil penelitian itu 50 hambatan emosi negatif itu nanti kita Insya Allah kita malah jadi lebih ringan setelah menerapi diri kita sendiri gitu Nah kalau untuk audionya itu sebenarnya bundling dengan uh, pelatihan onlinenya Jadi kita mengadakan kelas online dan pelatihan online untuk lebih dalamnya Banyak kok alumni, kemarin yang di uh, apa uh, training kebal corona itu banyak para dokter Para medis itu mengikuti training safe karena mereka juga perlu kan Mereka kan berada di uh, garda terdepan ya terutama mereka juga Uh, kerjanya hampir 24 jam kan itu uh, di rumah sakit itu ya menangani pasien-pasien nah para dokter kemarin kita uh, apa, berikan kalau untuk para medis kemarin kita berikan free untuk kebal corona tapi kalau sekarang uh, ada kelas pendalamannya yang nanti ada uh, apa berbayar ya Ada ininya apa ada biayanya gitu tapi Insya Allah biaya dan juga apa materinya itu sesuai karena ini uh, ilmu yang istilahnya daging banget jadi kalau dipelajari kita terapkan insyaallah kita lama-lama uh, akan bisa menjadi, apa akan bisa uh, menjadi manusia yang uh, sebaik-baiknya manusia yaitu Asani As takwim tadi gitu. Nah, Baik, bagi Bapak-Ibu dan teman-teman yang sudah uh, melihat uh, webinar, juga sudah lihat live di rumah ini, uh, terima kasih. Mungkin uh, ada yang bertanya lagi? Ini masih ada waktu sih, uh, 10 menit lagi kita bisa saling bertanya ya, saling tanya jawab ya. Oke. Okay. Mungkin ada yang ingin tanya jawab lagi? Sebenarnya rugi banget nih yang ikut kelas di apa Google Meet ini. Padahal uh, ilmu yang disampaikan sangat uh, bagus ya, sangat luar biasa. Kalau kita, kalau kayak Pak Faiz, dia belajar sampai keliling dunia itu. Hanya untuk ilmunya itu bisa disebarkan oleh masyarakat Indonesia itu. Uh, saya rasa dia, uh, Pak Faiz sangat ini sekali ya, baik sekali dia memberikan keilmuan yang akhirnya dikemas dengan cara yang sederhana dan biayanya lebih murah gitu. Coba kalau kita misalnya sekolah jauh-jauh ke luar negeri, kita belajar ke berbagai negara, mungkin belum tentu juga kita bisa apa menyederhanakan keilmuannya gitu. Nah kita harus bersyukurnya di situ dengan masa-masa covid ini, kemudian kita bersyukur kita bisa apa mengikuti kelas uh, sharing save ini secara free ya. Ini alhamdulillah kita bisa mendapatkan double ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi sebenarnya yang di WhatsApp kurang apa? Menyimak atau tidak mengikuti secara langsung juga cukup ini juga kurang beruntung lah, <gurang> karena nanti mungkin memang ada ulangannya, tapi kalau ulangan kan tidak bisa tanya jawab ya, tidak bisa melihat langsung proses terapinya gitu. Oke, okay. mm -hmm. oke, okay, jadi masalah mengampuni orang lain, mm -hmm. memaafkan setiap malam dalam sujud beberapa sholat, minta maaf, ampunan dari untuk. Almarhum, orang tua dan mantan, tetangga, teman Atau siapapun, apapun dosa saya Tapi untuk memaafkan orang kok susah banget ya Bu Ya jadi selain kita memaafkan Memaafkan itu kan Hal yang memang sulit Tapi Allah menjanjikan uh, Ini bukan saya yang janji ya Tapi Allah yang menjanjikan di Al-Quran Maupun juga di hadis Allah kan bilang orang-orang yang memaafkan Maka uh, aku juga akan menolong mereka pada saat kesulitan gitu. Dan aku akan melihat wajah mereka saat di hari akhir. Jadi orang-orang yang memaafkan itu tentu saja Allah nanti bakal mau nih melihat wajah kita saat di hari akhir. Kita juga kita kan juga uh, sama Allah juga di apa? Kalau kita punya banyak dosa Allah pasti langsung memaafkan kan. Tapi kenapa kita sendiri sulit untuk memaafkan? Nah, ini kita perlu latihan nih. Padahal Allah Allah itu sangat senang kalau kita bisa memaafkan sesama makhluknya, bahkan memaafkan sendiri itu, bukan uh, bukan kita uh, membuat orang itu jadi apa ya, jadi mudah jadi apa ya apa ya, istilahnya memudahkan, memudahkan dia, bukan tapi justru malah untuk jiwa kita sendiri supaya lebih tenang supaya kita lebih sabar supaya kita justru lebih Enjoy menikmati kehidupan gitu Kalau kita bisa memaafkan Kesalahan orang lain ke atas Diri kita gitu Cara memaafkannya gimana Ya sih memang memaafkan itu Hal yang paling sulit, tapi kalau kita Melatihnya dengan cara Nah salah satu caranya nih dengan cara self ini Kita awalnya menghilangkan uh, Menghilangkan dulu nih Trigger atau Traumanya tuh Apa yang dari orang yang Uh, buat kita marah nih misalnya orang itu pernah mengambil uh, atau yang gampangnya pernah menipu usaha kita misalnya sampai kita jatuh bangkrut misalnya, nah akhirnya uh, kita memaafkan orang itu tapi kok kita belum bisa nah ternyata trigger utamanya adalah kita ada rasa marah, kita ada rasa uh, kurang apa ya Kurang sabar, nah kita marah sama orang itu Nah itu emosi marahnya itulah yang uh, Dipulihkan dulu dengan cara safe ini gitu Kemudian baru kita bisa memaafkan orang itu Kalau kita sudah tahu trauma kita karena orang itu Karena apa? Karena kita karena merasa kita uh, tertipu Kita marah sama dia Nah baru baru kita bisa memaafkan orang itu. Tapi kalau kita nggak tahu nih kita, kita oke okay, kita maafin orang itu. Tapi kita nggak tahu uh, uh, trauma yang bikin kita nggak maafin orang itu apa. Uh, jadi memaafkannya kurang plong ya, kurang ikhlas gitu, kurang apa? Kurang bisa menerima cuman hanya di mulut. Tapi di hatinya masih ada rasa uh, apa ya ganjelan gitu ya. Nah itu dengan metode terapi self ini. Jadi kita menghilangkan dulu traumanya, memulihkan emosinya, kemudian baru kita bisa memaafkan. gitu Dan sebenarnya di Al-Quran sendiri pun kita disuruh, uh, kalau kita punya masalah, atau kita kurang bisa memaafkan, kita disuruh untuk beristighfar, dan juga untuk uh, sholat yang khusyuk ya Jadi, memang kalau kita ibadah, kita juga kadang-kadang kan uh, kurang khusyuk ya, Nah, dengan terapi safe ini sebelum kita ibadah bisa juga dengan di terapi safe Agar uh, apa emosi kita sebelum kita mau melakukan uh, sholat atau ibadah lainnya Itu kita bisa lebih kusuh gitu, bisa seperti itu juga Kemudian zikir, nah zikir ini penting Kalau kita di safe ini juga dipelajari juga nah, ada, ada kelas tentang psikologi spiritualnya, jadi bagaimana kita berzikir dengan nafas yang e, apa bertahap, gitu. Ternyata zikir itu nggak e, ulama, ulama atau ustadz itu mereka zikir nggak sembarang zikir, mereka cuma menyebut misalnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, enggak, tapi dengan nafas ternyata, dan mereka udah terlatih itu. Nah, itu dilakukan oleh para sufistik atau para aliran tasawuf, ya. Misalnya orang-orang beraliran tasawuf, mereka Uh, melakukan zikir dengan cara itu Dengan cara uh, menarik nafas Kemudian membawa nafas itu Benar-benar di, dirasakan itu di save juga dipelajari Jadi ilmu save ini Banyak sekali yang uh, Perkembangannya sekarang Banyak banget yang bisa dipelajari Karena Unsur psikologi spiritual sendiri pun Juga ditemukan oleh uh, Orang barat itu sampai dia Akhirnya jadi mu'alaf Itu karena ya itu tadi Uh, dari unsur uh, ilmu Sufistik itu, ilmu Aliran tasawuf Nah akhirnya orang barat itu menamakan Namanya psikologi spiritual Atau psikologi transpersonal Padahal ilmu utamanya Adalah dari aliran tasawuf Itu dari keilmuan uh, Aliran tasawuf itu tadi Atau sufistik Nah Nah Kemudian, apa? Gimana mensave anak yang masih kecil jika sedang sakit atau orang yang sakit parah, yang sulit untuk bergerak? Bisa kita, kita sendiri yang meneping mereka dengan cara tadi yang udah saya ayarkan itu, dengan niatnya kalau untuk anak kecil dengan cara ini apa? Mengatakan saya menerima. Ad, si Ade namanya siapa, jadi misalnya gini hmm, ya Allah meskipun misalnya Andi, ya Allah meskipun Andi anak yang baik Andi saat ini sedang, eh, saat ini sering ngompol, tapi Andi menerima dengan ikhlas dan menerima dengan pasrah kesembuhan Andi gitu, nah kemudian orang, tapi sebelum tapping anaknya tapping orang tuanya dulu, diri sendiri dulu, jadi orang tuanya di dulu menerima keadaan anaknya baru anak itu di tapping kita niatkan dengan kata-kata tadi, dengan meskipun Andi anak baik atau meskipun Andi tidak ingin meskipun Andi uh, uh, apa uh, tidak ingin ngompol gitu kan misalnya nah jadi harus ada kata-kata yang positif, nah itu nanti diajarin lagi nih di pendalaman kelas safe-nya gitu Kalau lihat muka orangnya marah, nah ini berarti kan Allah bilang kita e, kalau memaafkan e, orang lain, maka Allah akan menerima kita, akan melihat wajah kita nanti di hari akhir. Kenapa? Karena Allah sendiri pun memaafkan kita walaupun kita banyak dosa kan. Kita nggak tahu nih dosa kita udah banyak banget, tapi Allah masih aja ngasih kita rezeki, bisa nafas, masih ngasih kita rezeki bisa makan bahkan masih kita rezeki nggak kena virus corona itu termasuk rezeki kan tapi kenapa kita susah memaafkan orang lain nah ini kita perlu latihan memang kita perlu dengan terapi safe ini apa yang traumanya ini dengan orang itu gitu baru kita bisa uh, apa memaafkan orang itu oke okay. baik terima kasih bapak ibu sudah melihat sudah hadir dan juga melihat yang di rumah udah live, ya. Melihat live-nya yang di webinar ini sudah hadir. Baik, terima kasih. Mungkin nanti akan disampaikan uh, info selanjutnya lewat grup uh, WhatsApp, ya. Terima kasih, baik. Uh, sekian dulu, semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan uh, host-nya kepada... Mr Awin ya. Ya, Mr Awin. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bunda Sofia Maharani sarjana so, so, so, psikologi dan sangat memahami sekali tentang psikolog atau uh, perilaku dari setiap kita manusia. Untuk sahabat Ayah dan Bunda semuanya, bagaimana rasanya setelah diberikan anjuran ilmu boleh semuanya di setting untuk suaranya dibuka gak apa-apa karena waktu kita adalah waktu yang sangat berharga sekali untuk bicara ya modal set ini adalah bagaimana kita harus bisa mengikhlaskan kita harus bisa mengikhlaskan terhadap permasalahan hidup kita tentunya di saat kita diberikan masalah masalah itu sebenarnya semuanya datangnya dari Allah dan masalah itu kita buat sendiri. Oleh karena itu kita harus kembali lagi kepada Allah kepada Tuhan kita yang maha esa untuk bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Nah, metode self ini sangat efektif sekali karena memang waktunya tidak begitu lama. Durasi sekitar 5-10 menit Kita lakukan secara rutin Continue Insya Allah bisa menyelesaikan semua masalah-masalah kita Dan yang terpenting dalam konsep self ini adalah Melepaskan energi-energi Atau pikiran-pikiran negatif kita setiap waktunya Nah, karena itu mari kita sama-sama kita jaga Ucapan kita Kata-kata kita Yang kita berikan kepada Anak-anak kita atau buah hati kita di rumah dan juga pasangan hidup kita yang berada di rumah pula Supaya selalu kita jaga terkait dengan berpikir positif ya, Karena memang saya sudah berada di dalam kondisi Melihat banyak masyarakat atau eh, lingkungan kita yang didominasi dengan hal yang negatif Mudah-mudahan dengan ayah dan mudah hadir di tengah-tengah kita sekarang ini Bisa menjadi ya, bagian untuk selalu berada di dalam kondisi positif setiap harinya Baik, kita tutup saja dengan membaca doa penutup majelis ya, beristipar, Kita baik terlebih dahulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim Terima kasih e, sampai bertemu kembali semua informasi saya share saya kirimkan melalui grup WhatsApp sampai berjumpa kembali selamat selamat untuk kita semuanya karena kita sudah menjadi orang-orang yang beruntung ya hmm. karena memang kita yang berada di dalam Google Meet ini ya hanya sebagian dari ratusan Ya, anggota yang ada di grup whatsapp yang mereka semuanya berjuang untuk masuk tetapi masih belum uh, diberikan kesempatan oleh Tuhan kita baik itu saja terima kasih, semangat pagi semangat bagi untuk air dan muda ya, sampai bertemu kembali di sharing whatsapp grup berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita ucapkan terima kasih kepada Bunda Sofia Maharani Silahkan diucapkan melalui chat dalam pribadinya Bunda Sofia Terima kasih Saya untuk diri, saya pamit Bersama dengan saya, Master Awin Hipnoterapis Motivator terap dan pengusaha Baik, terima kasih Master Awin dan Ibu telah hadir Terima kasih semuanya Sampai ketemu di... Lihat berikutnya. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saya. Waalaikumsalam. Saya remove atau boleh keluar sendiri nggak apa-apa. Baik. Terima kasih Bunda Oke. Okay.